Where it is found in low elevations and tall trees at least 20 meters up so it is hot to call growing medium sized dendrobium spesies dari luar ini adalah dendrobium frericksianum ini harum sekali sobat sekalian hmm, harum banget ini adalah dendrobium freikianum Sobat sekalian, ini adalah sosok dari Dendrobium frederixianum. Sekilas itu mirip dengan Dendrobium fimbriatum. Nah, tetapi ini adalah spesies yang berbeda. Dendrobium fimbriatum itu kuningnya lebih, lebih menyala, bunganya tidak terlalu tebal, dan aromanya pun berbeda. Serta untuk lips atau lidahnya itu juga berbeda. Kalau Dendrobium fimbriatum itu ada seperti bulu-bulunya. Kalau Frederixianum itu lebih glossy, waxy, seperti ada lapisan lilin dan juga untuk batang atau bulb dari Dendrobium Frederixianum itu berbeda karena lebih pendek dari Vibriatum. dan dari segi harga juga berbeda. Untuk Dendrobium Frederixianum ini kita akan bahas lebih detail. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Bahas sekalian Dendrobium Frederickianum, kita akan bahas lebih detail ya tentang Dendrobium Frederickianum. Ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi masih dari Asia, jadi masih di iklim tropis. Oke, kita bahas ya Dendrobium Frederickianum: a deciduous leafed spring bloomer on an axillary. Sort rhizomous inflorescence with two to four waxy, long-lived flowers that arises from the nodes near the apex of leafless canes. Sobat sekalian, jadi di referensi disebutkan bahwa dendrobium frederickianum ini batang yang tadinya berdaun ini daunnya gugur kemudian baru berbunga sobat sekalian. Seperti ini, ini nggak ada daunnya ya. Jadi Ketika masa masa vegetatif, dia daunnya banyak seperti ini. Kemudian daun akan gugur. Jadi untuk bulbnya ini leafless skin tanpa daun. Kemudian setelah tanpa daun, dia baru berbunga ya. Deciduous leaf, jadi daunnya ini nanti akan gugur ketika masa generatif atau ketika pembungaan. Spring bloomer, jadi kalau orang luar Merangkumnya itu berbunga ketika spring, tapi ketika di negara kita, tropis, itu ketika awal musim penghujan, sobat sekalian. Jadi bulan-bulan Agustus, September sampai Desember ya, untuk musim bunganya. On an axillary short resumus inflorescence with two to 224, waxy long-lived flowers. Jadi untuk inflorescence atau tangkai bunganya berbentuk gugusan, jadi di tiap-tiap ruas. Mulai dari ujung bulb nir di apex ya Dekat dengan ujung bulb Dan tangkai bunga ini berbentuk gugusan Jadi bersusun-susun Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri Setiap ruas seperti ini Dan masing-masing Inflorescence itu Dihinggapi atau ditumbuhi 2- sampai dengan empat bunga Ini ada yang dua Kemudian ada yang tiga Ada yang empat enggak ya Jarang sih yang empat biasanya tiga ini, tiga, tiga, ini juga tiga, jadi maksimal bisa sampai empat kuntum dalam setiap gugusan inflorescence atau tangkai bunga. Waxy long-lived flowers, they arise from the nodes near the apex. Gugusan bunga ini muncul, waxy long-lasting disebutkan waxy, bunganya itu glossy seperti ada lapisan lilin dan sangat tebal, long lasting. Dia awet sekali dan harum juga ya. They arise from the nodes near the apex of leafless skin that come from. Dan seperti yang Faris sebutkan tadi, dia muncul dari mulai ujung near the apex atau ujung bulb. Dia mengeluarkan tangkai bunga. Jadi semakin ke bawah, nggak ada bunganya ya, jadi biasanya munculnya dari mulai ujung apex atau ujung bulb seperti ini, long lasting fragrance, waxy atau mengkilap that comes from Thailand Malaysia and Cambodia berasal dari Thailand, Malaysia dan juga Kamboja Thailand, Malaysia and Cambodia where it is found in low elevations in tall trees at least 20 meter up. Dan dia ditemukan di dataran rendah, low elevation, dataran rendah, dan di pohon-pohon yang tinggi. Biasanya di atas 20 meter habitatnya. So, it is a hot to cool growing medium-sized epiphytic plant with sub erect. Dan, sobat sekalian, jadi dia membutuhkan Cool to warm growing membutuhkan suhu yang hangat sobat sekalian dan sub erect sub erect itu bulbnya semi semi tegak ya jadi dia menjuntai sub erect kadang dia tegak begini tapi kebanyakan dia pendulous atau menjuntai ke bawah with sub erect Bezily slender and cylindrical tube clavet above dan juga di ujung bulb ini dia sangat langsing, slender. Langsing kemudian semakin ke atas semakin tebal, semakin gemuk. Pertama langsing jadi kayak kurus gini di bawahnya, kemudian semakin ke atas semakin tebal. Ini juga seperti ini ya. Dari bawah kecil kemudian semakin ke ujung semakin tebal, semakin bulat. Like yellow stem carrying in the epical third, several quickly deciduous leaves that needs a slight lessening of water and holding of fertilizer, fertilizer <laughs> and holding of fertilizer until the spring. Jadi ketika masa vegetatif kita perbanyak pupuk ketika banyak daunnya, itu kita perbanyak pupuknya ya pupuk perangsang bunga nah ketika nanti daunnya udah rontok ini kita stop penyiraman penyiramannya dikit aja secukupnya dan kita stop pemupukan karena ketika daunnya udah enggak ada pupuknya enggak bisa diserap sobat sekalian jadi penyerapannya lewat daun ketika dia sudah leafless skin bulbnya udah hilang daunnya kita enggak usah pupuk karena dia sudah menyimpan cadangan makanan pada bulbnya dan penyiramannya enggak usah banyak-banyak supaya dia terangsang untuk berbunga dan tidak busuk ya ketika leafless skin itu dia membutuhkan membutuhkan air yang sedikit and holding of fertilizer until the spring several quickly deciduous leaves that needs to slight lessening of water and holding of fertilizer until the spring sobat sekalian itu ya Dintrobium Frederic menurut pengalaman Fahri, dia termasuk yang low maintenance, perawatannya cukup mudah. Dan kuncinya tadi, ketika daunnya banyak, masa vegetatif, kita pupuk, rutin, kita siram rutin. Ketika nanti leafless skin, daunnya udah mulai rontok, berarti dia udah masa generatif tuh, udah produksi bunga. Dan ketika udah mulai produksi bunga, nggak ada daun, kita nggak usah pupuk, dan kita penyiramannya kurangin supaya dia terangsang untuk berbunga. Dan musim bunga, yaitu awal musim hujan. Kalau di referensi spring ya, kalau di negara empat musim. Tapi kalau di negara kita, negara tropis, itu awal musim hujan atau akhir musim kemarau. Itu bulan-bulan ini, bulan Agustus, September sampai Desember. Kemudian untuk perbanyaknya, itu bisa dengan dipotong-potong batangnya. Atau nanti bisa produksi keki tanpa dipotong-potong. Karena ini termasuk dendrobium, jadi perbanyakannya cukup mudah Atau bisa memperbanyak dengan menyeplit atau membagi rumpun menjadi beberapa bagian Dendrobium frederixianum, sobat tertarik untuk memilikinya, bisa dapetin di FO Anggrek Harum sekali nih sobat sekalian hmm. Itu tentang dendrobium frederixianum, semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video Selanjutnya, ya. Yeah.